Halo Tuh <laughs> Mau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jauh-jauh tuh lihat perjalanan dari rumah satu jam jalannya <laughs> rusak eh ternyata <laughs> nyampe sini <laughs> jok, mesinnya rusak bos, bos. <coughs> terang malah iya mumpung terang kan ini Alhamdulillah masih ah, udah kemarau gak kayak kemarin hujan terus Kebetulan ini panas-panas, udah puasa lagi. Hahaha. <laughs> oh, no, Di sana tuh sawah-sawah Yaudah itu terpaksa kita siram-siram ke tanaman. <laughs> bo korban mesin rusak Ya lumayan lah Akhirnya Perjuangan Terputus oleh mesin rusak Engkolnya nggak bisa ditarik bos ya gimana ini? Jauh-jauh perjalanan satu jam. jam, satu jam dari rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di desa Semakir hai, hai, hai, Lampung hai, Lampung Indonesia. hai, obat dibuang, kecewa dengan mesin. hai, hai, hai, Udah dibawa obat, ya. obat udah siap, obat aja satu karung, satu karung plastik. Masih <tuh> lah, besok lagi lah. Ini hari ini jalan-jalan ini. Jalan-jalan tapi nang panasan. Aduh. Gagal hari ini gagal kacau. Jauh dari XP Ya. Kita ringkas-ringkas sobat -ringkas terus pulang. Nih, eh, sobatnya udah satu karung nih. Wah. Wow. Ngeri kan obatnya. Starban punya. Hmm. Pemulus ada. Ternyata enggak jadi mesinnya kacau. karung kan itu karung plastik maksudnya <tuh> lelah panas sekali ini puasa bos ini puasa bos, panas bos pulang pulang pulang ada kita puluh pulang dulu bos Guys Gak ada penyempat